Menggunakan trik untuk pengobatan dengan berkedok agama Mengaku-ngaku punya ilmu laduni dan karomah Padahal semuanya pakai trik sulap Bro. Oke kalau gitu Tanpa berbahasa basi lagi Gua dan tim bakal langsung menuju ke tempat tujuan Wush. Nah guys Sekarang gua dan tim gua Udah berada di lokasi praktik perdukunan berkedok agama dan akan langsung melakukan pembuktian. What? Kalau sampai terbukti benar, orang tersebut betulan sakti. gua bakal tutup channel, guys. Wow. Kalau gitu, langsung aja kita cari orangnya. Nah, ini dia, guys, orangnya. Kebetulan banget. Kalau gitu, langsung aja kita mintai pembuktiannya, guys. Ih, ada santri goib. Huh? Oh, oh tenanan kui Ada santri goib hadir pakai baju merah, rambut merah Ada juga yang warna biru sama kuning Ho-oh, oh, tenang Lah, malah dibilang santri goib Ini saya, Woi pesulap merah Saya kesini mau ngelakuin pembuktian kesaktiannya Mas Ujin Ada apa ini kumpul-kumpul? Kalian mau ngapain kesini? Lah, bapak sendiri siapa? Huh? Saya pengacaranya dia nih, si Gus Panjenengan ini. Kalau ada urusan yang berkaitan dengan beliau harus melalui saya. Urusan bapak ikut campur apa? Karena saya di sini mau pembuktian. Ya, saya sebagai kepala desa harus bisa mengamankan warga saya dong Pengacara apa, Kades? Berh, ya, emang pengacara gak boleh jadi Kades Naruto aja, Kades sambil jadi ninja Ya juga sih Tapi kan, saya kesini gak ngerusuh Ya, mana saya tahu Kan saya gak kenal situ siapa KTP-nya pun gak diperlihatkan Saya pesulap merah Tujuan saya datang ke sini adalah untuk pembuktian kesaktiannya Mas Ujin. Berdasarkan undangan terbuka yang dibuat oleh Mas Ujinnya sendiri. Gitu, Pak. Oh, gitu. Kalau kamu siapa? Saya, Pak. Hah? Saya, saya gamers biru. Kamu? Gue. Gue gua... Pengangguran kuning jadi intinya gimana nih, Pak? Kita boleh nggak pembuktian? Tidak boleh, tidak saya izinkan hmm? lah. Kenapa ya? KTP-nya mana dulu? Buat apa minta KTP? Hmm? Ya, KTP-nya mana? Ngapain? KTP dulu dong? Bu... KTP-nya mana? KTP-nya mana? KTP-nya mana? KTP-nya mana? Ya udah, ya udah, ya udah. Nih, KTP saya nih. Awas ya, Pak ya. Jangan disebar luaskan ya. Kan ini privasi. Nah, gitu dong, dari tadi. Terus punya kamu mana? Huh? Gua juga. Ya udah, bentar. Ini B. Kalau kamu, kalau dia masih pelajar, Pak, belum ada KTP. Ya udah. Terus KTP kamu mana? What? Saya juga toh Saya gak bawa KTP Wek. Ada di saku belakang <tik> Oh alah Oh tenan. Ternyata ada Ho Oh tenan. <tik> lah kok dilihat-lihat malah saktian si Kades ya? Iya <tik> ya yeah, yeah. Ini saya data dulu ya Saya catat dulu di kantor Setelah itu Kalian boleh melakukan aktivitas apa saja Selama bukan kegiatan yang negatif ya Oke kalau gitu Kalian tunggu ya Lah kok udah tiga jam Tapi dia gak balik-balik ya huh? Oh, oh, tenan <laughs> Lumayan nih Buat daftar pinjol, brah